pernah nggak kecewa jadi orang tuli? pernah nggak lo dengerin suara musik? Oke, okay. tiga, dua, satu. Hmm. Fox Broadcasting Network ah. Perkenalkan, nama saya Nada, panggilan isyaratnya seperti ini Nada. Oke, okay, Nada. Halo, nama saya Kristo, panggilan isyarat saya Kristo. Follow Instagram kami di sini. Sekarang kita mau main game pernah nggak pernah episode terakhir nih lagi kali ya intronya enak banget kalian tuh dipanggil tuli nggak kalian? Ya? nggak apa-apa emang tuli ya? iya nggak apa-apa kok. Gak apa apa. kan bukan tuna apa kan namanya? yang.. kalau tuna tidak mendengar apa? tuna rumu? enggak, enggak, enggak itu salah beda, beda, beda, artinya beda ee.. Uh, tuna rumu itu lebih ke medis artinya pendengarannya rusak kalau tuli? ee.. Uh, gimana ya? kalau tuli itu tidak mendengar ya kami emang enggak dengar gitu kan Indonesia apa? sweet apa nih? Indonesia apa Jepang apa gimana? Udah Indonesia aja <tuh> Oke, okay, ada duluan Pernah nggak lo ngajarin orang lain bahasa isyarat? Pernah? Selalu ya sering Selalu Jadi ini hal yang wajar sih ngajarin bahasa isyarat Karena banyak orang dengar mau belajar bahasa isyarat Yang paling sering? Masyarakat Indonesia, terima kasih. Maaf, sama-sama. Okay. Kalau bahasa Inggrisnya? Amerika, thank you. It's okay, no problem. Next time, sama sorry. Maaf, iya kan? Eh, Indonesia maaf. Kalau ASL american, sign sorry atau please. Emang Nggak, lo dengerin suara musik. Oke, 3, 2, 1. Iya, dengerin suara musik tapi paham, pahamnya enggak, cuma, cuma, nggak cuma dengar tapi nggak bisa menikmati. Jadi, ada suara uh, noise-nya. Ada noise-nya, kayak gitu aja. Nggak bisa menikmati, uh, dengerin-dengerinnya enggak, tapi uh, menikmati menikmati satu lagu, judulnya Speechless uh, Nonton videonya sambil ngeliatin liriknya, ngikutin, uh, ngeliatin, ngikutin liriknya aja, terus ngikutin, kayak nyanyi, ya, pura-pura ini nyanyi gitu ah ah pernah enggak lu suka sama-sama uh, orang tuli juga jawab ya dua tiga pernah ah. sama siapa lagi <laughs> besar <sama Mister? laughs> ah enggak, nggak enggak, enggak. Uh, suka tapi nggak enggak nah, sama, sama siapa? sama siapa? sama mau kepo enggak <laughs> mau sebut nama lah sebut dong uh, kepo deh kepo deh uh, iya pernah uh, suka sama orang tuli juga tapi uh, bukan lebih dari temen gitu cuma karena nyaman komunikasi sama dia aja karena sama-sama tulinya pernah enggak lo mikir untuk bisa jadi orang dengar tiga dua satu pernah banget pernah banget oh sebetulnya pernah kepikiran kalau misalkan ada obat yang bisa ngedengar seumur hidup sempet sih kepikiran hal itu kenapa nggak uh, dicoba gitu karena dari kecil emang jadi uh, orang tuli kan gimana sih rasanya orang dengar ya apa sih menariknya jadi orang dengar gitu Enggak, dari kecil sampai uh, besar, biasanya kalau sama teman-teman tuli, biasanya sama teman-teman tuli, jadi nggak pernah kepikiran kayak gitu. Orang tua pernah ngebawa ke terapi, jadi kayak disetrum-setrum gitu. <laughs> Itu nyakitin banget, kesel banget, disetrum-setrum gitu. Uh, ngerasa kayak mereka tuh mau ngebunuh gitu, apaan sih nih orang nyetrum-nyetrum gitu. maksudnya pernah nggak lo nyobain upil lo sendiri? hehehehehe siapa? 3 2 1 kapan? semua kapan? pasti pernah udah lama banget rasanya apa? waktu kecil nggak inget nggak inget udah lupa manis? kaya? asin sih. asin! hahahha <laughs> <laughs> okeh okay. gak mau cobain sekarang? <laughs> oh my god no uh, uh, pernah naliti upil gak? enggak belum <laughs> pernah gak kecewa jadi orang tuli? Bingung ya. Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah? gua tengah-tengah tengah deh boleh. Di tengah boleh. Boleh. Dikit. Dikit Kalau gua sih tengah-tengah. Terserah. <laughs> Terserah. Kenapa? Why? Dulu waktu kecil mau jadi uh, mau di bidang science, orang tua selalu bilang nggak oh, mungkin, orang tuli. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa uh, di bidang sains Sempet sih kecewa, tapi lama kelamaan ketika aku masuk kuliah uh, Terus mikir lagi, kalau misalkan gue orang dengar Apakah gue bisa ke Amerika? Kalau misalkan aku, gue orang dengar uh, Kayaknya nggak mungkin deh gue bakal kuliah di Amerika Karena gue kan pasti jadi orang yang berbeda Itu sih, jadi setiap orang harus bangga jadi dirinya sendiri. Ah. Manis. <installed know removing him> Pernah nggak nonton 3 2 1. Eh, Mama, Papa. <ged insulation> Udah dewasa, santai aja kali. E, mungkin dipikir tuli nggak pernah nggak nggak pernah nonton nggak pernah nonton nggak pernah ketawa nggak pernah nyetir nggak pernah nonton film porno kita pernah semua gitu loh oke okay. pernah nggak lo nonton film terus nggak ada teksnya terus kesel pernah nggak satu dua, tiga pernah hmm. pernah pernah hmm. selalu Contohnya kalau nonton Netflix Kalau misalkan uh, ngomong bahasa Inggris, tidak tidak ada teksnya Biasanya uh, kalau misalkan ngomong bahasa Inggris, teksnya hilang Tapi kalau ngomong pakai bahasa Korea, otomatis ada teksnya uh, Itu agak kesel sih, jadi teksnya timbul tenggelam, timbul tenggelam gitu Apa sih yang mereka bicarain, nggak akan paham gitu kalau teksnya apa namanya Kesel sih pernah. Uh, ada Pernah Ada teman kasih rekomendasi nonton youtube Ada close captionnya loh Seru loh ini Terus akhirnya coba cari Ternyata nggak ada teksnya Ah uh, Satu minggu juga ditunggu nggak ada teksnya juga Kesel banget Katanya seru tapi nggak bisa ditonton Ah uh, Pernah nggak lo berpikir untuk pakai alat bantu dengar 3.. dua 1.. kenapa pernah tapi sekarang uh, udah sadar kalau nggak butuh dulu mikirnya uh, butuh pakai alat bantu dengar supaya nggak uh, bikin orang lain salah paham gitu. Contohnya kalau misalkan mau kegiatan fashion show atau volunteering, kalau misalkan lampunya gelap, orang-orang nggak -orang tahu kalau misalkan gue tuli pakai alat bantu dengar supaya orang-orang sadar kalau misalkan uh, gue tuli dan mereka nggak akan salah paham ketika kalau ketika gue nggak nengok kalau dipanggil, nggak gitu. pernah karena. Uh, karena masuk e, sekolah tuli, memang e, dengan verbal awalnya pakai alat bantu dengar, tapi tapi ternyata alatnya nggak guna gitu. Jadi untuk apa? Terus akhirnya masuk kuliah alat bantu dengarnya copot aja sampai sekarang udah empat tahun nggak pakai alat bantu dengar. Jadi e, sebetulnya alat bantu dengar untuk apa ya? Mendingan copot aja lah. Gue pikir gitu sih. Sama sekarang nggak pakai alat bantu dengar udah udah nggak nggak butuh alat bantu dengar uh, kalau misalkan ada orang lain nanya uh, oh lu tulis nggak pakai alat bantu dengar iya gua tuli, terus kenapa? Oh, jelas intervensi pernah nggak lo dihina sama temen lo sendiri? tiga dua satu. karena pakai bahasa isyarat apa namanya? Gue dihina sama orang dengar yang dihina sama orang dengar yang gak paham bahasa isyarat. Jadi, mereka kayak niru-niruin bahasa isyarat yang kita lagi ngobrolin gitu. Jadi, gak cuma di Indonesia aja, di Amerika juga banyak. Uh, temen tuli lain juga banyak juga yang dihina karena gak bisa uh, verbal gitu. Jadi, kayak diejek-ejek gerakannya gesturnya. Contohnya, uh, kayak kemarin viral, sempet viral. Ada orang yang uh, niru-niru juru bahasa isyarat di berita, niru-niruin gerakannya gitu supaya bisa lebih viral gitu. Iya, ngelihat di YouTube sempat ngeliat di YouTube. Untungnya banyak teman-teman tuli yang marahin orang yang bikin konten kayak gitu, sama yang kayak Gojek atau Grab lupa, uh, ada driver ojol yang apa namanya bilang ah dasar tuli lu ngerepotin ngerepotin gue mati aja lu itu ngebales chat teman gue yang tuli kayak gitu. thank, you. thank you. Terima kasih sampai ketemu lagi. Bye bye. Silahkan Kristo. Jadi jadi tuli itu nggak gak menghambat hidup kalian kok. Jadi tuli itu adalah kekuatan kalian. Tuli bisa jadi biomedik. Jadi percaya diri kalian sendiri. Gitu sih. Apa, apa? Tetap percaya diri. Walaupun uh, tetap percaya diri kalau jadi tuli. Jadi mungkin omongan orang lain, uh, omongan orang lain itu tetap jadi omongan orang lain tuh dicuekin aja, nggak usah didengerin, nggak usah dipikirin. Iya, tuli tuli atau dengar sama aja. Kalau orang dengar, misalkan mau jadi dokter, ya udah lakukan. Kenapa enggak? Kalau memang mau kayak gitu, ya udah lakukan. Satu Sederhana ini. kok. Kalian maunya seperti apa? Kita seperti apa? Kalau misalkan ada juru bahasa isyarat uh, dengan dengan orang tuli ya harus lihat ke kita yang tuli karena komunikasinya kan uh, dengan tuli kalau misalkan orang dengar kalau orang dengar kan ya udah mau ngelihat kemana-mana mereka bisa dengar dari suara kan kalau sama orang tuli kita nggak bisa lihat kemana-mana kecuali ke lawan bicara kita Uh, jadi kita bingung, ini orang, kalian mem memperhatikan kita gak sih, kayak gitu kalau emang lagi bicara sama kita ya perhatikan kita, bukan perhatikan ke juru bahasa isyaratnya dan kita mikirnya kayak, oh nih orang mungkin gak merhatiin dia mikir kemana-mana gitu orang-orang tuli ini sensitif sekali dengan visual misalkan lagi komunikasi sama orang dengar, dia lihat kemana-mana kita biasanya akan berhenti gitu, berisyarat Sampai akhirnya mereka lihat ke kita, baru kita ngomong lagi